Halo sahabat, home studio! Perkenalkan, nama saya Meliana. Dalam video ini, kita akan membuat Google Account yang baru. Caranya, kita klik "Create Account", kemudian tentukan Google Account itu untuk kita, anak kita, atau untuk bisnis kita. Misalkan, saya memilih "For Myself". Di sini, teman-teman perlu menginputkan nama depan, nama belakang, kemudian alamat email yang diinginkan. Jika tersedia, nanti akan mendapatkan alamat email dengan bagian belakangnya at gmail.com. Seperti itu. Lalu di sini teman-teman perlu menginputkan password dengan syarat menggunakan 8 atau lebih karakter campuran antara huruf, angka, dan juga simbol. Setelah itu kita akan klik next. Yuk kita coba bersama. Setelah itu masukkan nomor handphone teman-teman, nanti akan ada kode yang dikirimkan ke nomor handphone ini untuk digunakan sebagai verifikasi. Setelah mengetikkan nomor handphone pada bagian ini, teman-teman silahkan klik tombol next. Masukkan kode verifikasi jika teman-teman sudah mendapatkan kodenya di nomor handphone teman-teman. Lalu klik verify. Sampai tahap ini, teman-teman diminta untuk menginputkan alamat untuk recovery email address, sifatnya opsional. Kemudian tanggal lahir, bulan, tanggal, dan tahun, jenis kelamin, silahkan dipilih. Lalu setelah itu tekan tombol next. Setelah itu kita pastikan bahwa ini kita sudah menyelesaikan pengisian data-data, klik yes I am in. Kemudian, membaca privacy anthem. Jika teman-teman setuju, klik "I agree". Sekarang, Google Account kita sudah berhasil dibuat. Selamat menggunakan Google Account ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.